Like, comment, dan subscribe. Terus <laughs> Rupa sedipi-sepi Rupa sepi ya eh. Belum di pengorasku ini kobra, Belum menjual kobra ya eh. Kobra paling masih di dapur Masih di karung ini Masih mantap kobra <laughs> Tapi ini masih sepi-sepi <laughs> Ada di berbagai tempat kok. Sebelumnya Singawe Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini Karena subscribe itu gratis Gratis dan gratis Singawe Selamat pagi Singawe sekarang TV Telaut ada di Pasar Beo, Kabupaten Kepulauan Telaut. Hari ini Kamis, tanggal 20 Desember tahun 2022. Biasanya di tanggal-tanggal seperti hari ini, guys. Adalah puncak belanja masyarakat sekitar Beo. Nah, mari kita keliling Pasar Beo, melihat aktivitas di Pasar Beo, guys. Kenapa ini kosong-kosong? Kosong-kosong ini orang-orang nggak belanja ini. Yang sama yang tonton lalu. Yang sama yang tonton lalu, kan. Ini, perang ini sudah lewat pandemik, sudah lewat jauh ini Sama gimana ini? Gara-gara hasil bumi, Ah, betul, salah satunya itu, loh. Kopra turun jauh Kopra masyarakat memang sunyi ini dia, ya Tetap oke, tetap Lanjutkan, yo Lah, mau juga. Belum, belum punya. Itu mungkin besok, belum bisa jadi sekarang belum terlalu ya. Belum puncaknya, rupanya ini belum. Kayaknya puncaknya mungkin besok, itu dua hari ke depan, dua hari ke depan ya. Tapi kalau mau dibandingkan dengan... ramai, sudah susah mau iya yeah, ya yeah? setidaknya di depan tidak ada jalan, sudah susah untuk orang -orang jalan, karena, setiap ramai ya, orang itu memiliki mau untuk masuk ke dari jasuh ke jasuh hmm. ke belanja hari ini hitungan tiga masih belum begitu hamin tiga ya? ya, Padahal hari ini yang sebenarnya iya, nah yang pas berdepatan dengan hari kapak hmm. setidaknya hari ini memang sudah puncak tapi kayaknya belum begitu ada di Tanda, -tanda untuk seperti yang diorang bayangkan. Nih. aman. sunyi-sunyi ini masih sepi. masih sepi-sepi. Insyaallah muramek. Insyaallah muramek. Dua hari kedepan ke ya. Pijak -pijak. Tapi sebenarnya ini hari puncak ini. Hari puncak tapi ini masih sepi-sepi. Yo pengaruh doi hmm. pakat stori di masyarakat kan. Ekonomi kooperat turunnya. Eh? Harga hasil bumi. <lain> <lain> oh so, berapa kali tahu wawancarai pak dia. Nah, dia kah apa berhasil atau apa? Tahu. <lain> Ah, kita mau kenapa yang kita ke Ustadz ini? Selamat siang Ustadz. Selamat siang. Wah, bagaimana ini Ustadz ini? Rame atau? Kalau tahun ini lupa sedikit sepi. Lu sepi ya? Tambah lagi di atas kita di mana, di asal itu dari mana dari itu tuh, karena bapak bukan harga dan. Kita... Oh itu dari terminal. Dan... Makan berangkan... murah sekali di atas, banyak sekali DP. Bajual barang orang kan cuma harus bajuual pulang. Hmm. Karena orangnya yang tersiksa, orang tak lagi kalau barang-barang yang sebetulnya orang boleh tanya harga, contoh kumpul habis di atas tuh orang ini. Orang mana? Hanya aku tahu. Orang bukan orang sini, bukan orang sini yang jalan. Tak merasa. Tinggal 2 hari pasar terpaksa dipegadan, ya. Seperti ini, ini sebenarnya ini hari puncak ini? Puncak ini Sebenarnya ini ya? Puncak Cuma melihat ini situasi ya, gini Jadi, pasti dia bisa-bisa turun sampai 50% dari tahun lalu 50% dia turun ya, dari tahun lalu itu Padahal ini pandemik soal lewat satu tahun ya Dari tahun lalu, Corona barang Iya Mungkin mudah-mudahan besok atau lusa ini Siapa tahu besok atau lusa hmm. Tapi kita berharap ya. Tapi kalau kita ada ini berharap. Kalau hari ini memang Justru karena kita ada pantau ini Karena memang oh, eh, Karena Allah. ini hari kapal ya. Kalau hari Tapi ini orang masih bunuh bajalong Iya normal-normal Iya hari-hari Ini kan senyap matahari nah. biasa ini Senyap matahari jalan orang Iya, punya motor jalan ini orang-orang ini nah, kita tambahin tahun-tahun kembali, pasti dia bisa turun sampai berapa. 50% ini ya. Oke, okay, Ustadz kita mau berjalan ke sana. Oke, okay, okay. okay, sukses. sunyi ini jalani ya. Jalan, ya semua harus disyukur, semua ya. Harus disyukur ya memang tahun-tahun ini memang oke okay. makasih <laughs> ya. yuk banyak orang babli ini atau sadiki ini orang babli kok Hah? sadiki ay, eh. sunyi ini dia eh. di Rame Rame bagaimana ini, masih jauh dibanding dengan desember, iyo eh, memang, eh. mobil sepi juga, salah salah ya. mobil bagaimana, iyo memang, uh, ya karena pengaruh kopra sto ini kan ya, pengaruh kopra, eh, harga bumi turun, turun tantu tuh masyarakat juga pupe iya. Selain Daya beli Selain Rangka Rangka kopra, Masa kopro, nyak DP2 Nyak DP2 Cuma terima nota Oh cuma yeah. terima nota li Mau tunggu habis Desember lagi baru mau terima DP2 Aduh kasihan Oh yeah. Ji, yeah. sukses Ji Sukses Kamari disini Ah, kok Kenapa aku nyak ji laku? Ya sunyi Ma. no? Sunyi? Aduh, kau pernah nyari PRK? ada, Palanya tidak ada, Palanya tidak ada. Kau mau beli apa? Kita apa? beli DP, pernah nyari Cuma terima nota. DP, DP, DP, DP, DP, DP, DP, DP, DP, DP, ini. DP, DP, DP, DP, DP, DP, saja. DP, nah, saja, disyukuri saja kang. Disyukuri. Ya, kita ada baron memang kada memang beda deng um, tahun lalu. Tahun lalu padahal baru satu tahun dia baru-baru habis pandemi tuh. Ini sudah lewat dua tahun pandemi, mar justru lebih turun DP. Pegawainya DP doi.